buta ngejung-jung bah jempol bah jempol buta lega buta nopo-nopo dan bayi sakit niku ujuk-ujuk bah jempol bah jempol pun nambuta sakit tinggi ge kare turun mawon bah ngotton terus badan lesah buta pamtan buta nopo-nopo hmm terus langsung berdat terus pamitan terus nopo-nopo, bukan diarah-arah ke bukan lagi kalau kalian mau mainku, bah nyempl, bah nyempl, ya ja, kalau gitu teneng-teneng deh pak, uang gak cukup loh niku sebagai kapolri niku cuk-cuk bah nyempl bah Gue jempol ban, ampun sakit lenggah kali turun tangannya digadang, tiga jempol. Si aku sakit sakit lenggah sakit tangi. Di tangannya tiga jempol. Lagi gue batur, ngapain delay lagi? terus ngapra-ngapra, penggini, ini terus air terus meratut, penggini musto pah, musto pah, musto ronten, terus terus butuh are kelas yo gusti gusti aku kira ramoso. Utang, ramoso nyolo, ramoso fiyo,